serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini bang bangun akan menyuguhkan kabar bahagia malam hari ini dari idola kesayangan kita Di gambar pertama biar makin semangat malam hari ini bersahabat ya Kita mendapatkan kebahagiaan Perhatikan keromantisan dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah akhirnya persahabat kita melihat kembali Momen suap-suapan Masya Allah cidukan yang sangat membuat kita bahagia Bunda Lesti Kejora Suapin Papa Bilar Alhamdulillah kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Happy terus untuk kita semuanya Leslar, mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kebahagiaan Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Komentar tentunya Begitu banyak diberikan juga dari Les Lovers Di antaranya persahabat dari akun Instagram Hakian Niati mengatakan Masya Allah, Ya Allah, Ya Rob, Jagakan mereka terus dari segala hal buruk Apapun Jauhkan mereka dari orang-orang yang bersifat iri dan dengki Limpahkan kebahagiaan buat rumah tangga mereka terus menerus Sampai di jadahmu ya Rob, Amin Allahumma amin Masya Allah Begitu banyak doa, support dan dukungan Untuk Leslar family Kemudian persahabat kita lihat juga Ada postingan Cidukan BBL hal ini diunggahnya atik batik, Allah kaset banget ya abang El, apalagi memakai baju bola aduh makin berkarisma. Kita lihat juga berikutnya foto bareng dengan bang Adis Kai, masya Allah emang luar biasa abang L selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun atik batik. Uncle Adi Sky dan ponakan kesayangan Abang L tau kenapa kok mirip Bang Jago masih kecil ya Kepaksa cari album lama dulu nih <tuh> Ini cute banget Masya Allah Fatih mirip banget sama papapnya Apalagi pas waktu bayi Makin kaset kamu Fatih Masya Allah Luar biasa idola kesayangan Emang selalu paling bisa membuat kita bahagia Alhamdulillah Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya ada Cidukan Malam ini persahabat ya terlihat Papa Bilar memang masih berada di lapangan Bersama tim Marwa FC Namun kita mendapatkan kabar baik nih dari Papa Bilar Ini saat live juga persahabat ya Menyampaikan dan menjelaskan sesuatu nih persahabat ya Saat Papa Bilar menunaikan ibadah umroh kemarin Yang kita dapatkan ini kabar baik banget Masya Allah Leslar itu mendapatkan undangan haji dari kedubes Indonesia di Arab Saudi Alhamdulillah ini gambar yang sangat baik Bismillah mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji tahun ini Amin Kita lihat juga bersama ya, dia kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Masya Allah Allah Leslar mendapatkan undangan haji dari kedubes Indonesia di Arab Saudi Semoga tahun ini bisa menjalankan ibadah haji Sungguh ini sesuatu yang gak setiap orang mendapatkannya Allah benar-benar sayang banget sama Leslar Alhamdulillah ini kabar baik banget kita doakan Mudah-mudahan Leslar tahun ini bisa menjalankan ibadah haji Amin Untuk berikutnya juga persahabat kita lihat Masih cedukan dari Papa Bilar Kali ini persahabat ya Papa Bilar tentunya menunjukkan postingan lamanya saat itu persahabat ya Bapak B menuliskan sebuah kalimat caption doa Doanya juga luar biasa persahabat ya Pengen mobil Lamborghini Alhamdulillah kata-kata tersebut juga Terwujud sudah mempunyai Lamborghini Ini keren banget persahabat ya Perkataan adalah doa Maka untuk kita semuanya berucaplah yang baik-baik Insyaallah Suatu saat akan Allah kabulkan doa-doa kita semuanya Yuk sama-sama kita selalu mendoakan Selalu mendukung yang terbaik untuk Leslar family dan kita semuanya Selanjutnya juga persahabat Ini ada cidukan juga untuk warga Konoha Bunda Lesti kejora pun persahabat yang terlihat masih menemani Papa Bilar Terpantau persahabatnya Bunda Lesti seperti yang tinggal ngobrol dengan Bagas, wow Bagas memang sepertinya masih bekerja sama dengan Leslar. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu setia untuk Leslar. Dan kita juga mendapatkan informasi juga nih, BBL, bersama jenggak terlihat, ternyata sedang tidur. Katanya itu masya Allah, mudah-mudahan sehat terus, hanya doa-doa baik yang selalu kita dapatkan, yang selalu kita berikan. Untuk inolah kesayangan kita Terlihat banget yang Bunda El begitu cantik hari ini masya Allah Dan mudah-mudahan juga bersahabat ya Kita mendapatkan kebahagiaan malam ini Dari Leslar Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun, ucapkan. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi What about